di langit yang diisi oleh Yuan Power yang tak terbatas. Wajah Sidong dan lima lainnya menjadi sangat jelek ketika mereka menatap Little Martin di kejauhan, sementara kemarahan meledak dari mata mereka. Reputasi mereka di wilayah Suan Timur dianggap cukup baik. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang berani memandang rendah mereka. Bukankah kamu terlalu banyak membanggakan? Bukankah kamu takut tersedak sampai mati karena kata-kata ini? Sidong berkata dengan wajah muram, mencekik kakek Marten sampai mati. Kamu benar-benar menganggap sampah terlalu tinggi dari dirimu sendiri. Marten kecil dengan mengejek menjawab sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Heh, bagus. Aku benar-benar tertarik untuk mencari tahu kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk mengambil keenam dari kita sendiri. Petik 2. Ekspresi Sidong dingin ketika dia tertawa. Dia bisa merasakan betapa tirani Little Martin. Karena itu dia tidak mencoba untuk pamer dan melakukan sesuatu seperti pertarungan satu lawan satu. Karena Little Martin telah mengatakan kata-kata sombong dan gila, Sidong akan dengan senang hati membantu memenuhi keinginannya. Saat kata-katanya terdengar, Sidong menatap dingin ke arah lima orang di sampingnya, sebelum sedikit mengangguk. Detik berikutnya, kekuatan Yuan tanpa batas serentak menyapu. Dan enam kekuatan Yuan Power yang sangat keras menyembur keluar licik dan ganas. Ketika mereka bergemuruh menuju Little Marten di kejauhan, mengambang di langit, Marten kecil memandangi serangan keenam orang itu sementara bibir di wajahnya yang tampan agak melengkung. Dengan gelombang lengan bajunya, api hitam keunguan menyebar keluar, berubah menjadi penghalang berapi-api di seluruh tubuhnya. Bang-bang, orange Yuan Power cepat dan keras saat mereka tiba. Sebelum akhirnya berdampak terhadap penghalang berapi-api, namun hanya beberapa suara teredam yang terdengar sebelum menghilang, seperti salju yang cepat berlalu. Apakah hanya itu? Martin kecil menyeringai ketika dia melihat ke arah Sidong yang suram dan lima lainnya, dan bertanya, "Melihat bahwa serangan gabungan mereka tiba-tiba tidak mampu mengguncang Martin kecil. Ekspresi Sidong dan yang lainnya tidak bisa membantu, tetapi agak berubah." karena mereka merasa tidak percaya di hati mereka. Ketika mereka berenam bergabung, bahkan ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna tidak akan membubarkan serangan mereka dengan mudah. Siapa sebenarnya pemuda tampan di depan mereka, yang sebenarnya sangat kuat? Sangat kuat, setelah melihat tontonan ini, maka memenuhi mata Kilei saat dia berkata dengan suara yang dalam. Bahkan beberapa ahli tahap mendalam kehidupan Yuan Gate mungkin akan gagal kekuatan yang Little Marten telah ditampilkan. Di sampingnya, Chen Zhen sedikit mengangguk. Dia tahu beberapa detail kabur tentang identitas Little Marten. Oleh karena itu, ketika yang terakhir menunjukkan kemampuan tempur yang menakjubkan, itu tidak tampak luar biasa mengejutkan. Jika ini yang kamu miliki, bersiaplah untuk kenyalah di langit. Marten kecil tampak agak tidak puas dengan kekuatan gabungan sidong dan lima lainnya api hitam keunguan menari di tangannya yang ramping segera setelah itu dia melihat ke enam orang itu dan berkata dengan nada Acuh Tak Acuh jangan menjadi pengganggu yang tak tertahankan sidong dan lima lainnya jelas marah dengan sikap Marten kecil yang lalai mereka saat ini sedang diawasi oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya di daerah iblis unik ini jika tersebar bahwa bahkan mereka berenam tidak dapat mengguncang seseorang ketika mereka bergabung. Di mana yang mungkin bisa menunjukkan wajah lama mereka di masa depan. Surga menutupi arai Yuan. Suara dalam yang mengandung kemarahan muncul dari mulut Sidong. Seketika, lima lainnya memulai serangkaian gerak kaki yang mendalam. Lonjakan Yuan Power berkumpul untuk membentuk pilar cahaya. Yang tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi arai cahaya. Menyelimuti lima di dalam. Ledakan. Fluktuasi Yuan Power tanpa batas terpancar dengan gila dari dalam arai cahaya. Menjadi sebuah arai yang diciptakan oleh kekuatan gabungan dari enam ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Kekuatannya jelas agak menakutkan. Fluktuasi yang terpancar darinya menyebabkan ekspresi beberapa orang di kota berubah. Dalam arai cahaya yang menyelimuti pilar cahaya Yuan Power yang tak terbatas berdesing keluar. Namun, mereka tidak bubar. Sebaliknya, mereka berkumpul menuju lokasi Sidong dengan kecepatan yang menakjubkan Saat kekuatan Yuan ini berkumpul, aura Sidong dengan cepat berlipat ganda dalam kekuasaan Bertentangan dengan dia, aura dari lima lainnya dengan cepat melemah Dari kelihatannya, lima individu lainnya tampaknya telah menyerahkan kekuatan Yuan mereka ke Sidong untuk waktu yang singkat Itu surga gerbang Yuan menutupi arah Yuan untuk sementara bisa mencangkokkan kekuatan Yuan orang lain ke tubuh seseorang. Meskipun orang yang menerima kekuatan Yuan akan menderita luka-luka, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan untuk periode waktu yang singkat. Saat dia menonton tontonan ini, mata Kilei berubah sedikit lebih serius saat dia menjelaskan. Penggabungan Yuan Power 6 orang, ini membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi di antara mereka. Beberapa orang tua ini memang memiliki beberapa kemampuan. Chen Zhen menambahkan sambil menganggukkan kepalanya, namun teman lindung itu juga bukan seseorang yang mudah dihadapi. Tidak akan mudah bagi orang-orang tua ini untuk mengalahkannya, bahkan setelah menggunakan kartu terus terakhir mereka. Yuan Power yang menghancurkan langit beriak di sekitar Sidong, seperti lautan, merasakan gelombang kekuatan ekstrim di dalam tubuhnya. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Tatapannya mengunci Little Martin di kejauhan. Dengan tawa dingin, segel tangannya tiba-tiba berubah saat raungan dingin terdengar. Surga menundukkan segel, bang. Iwan Power tanpa batas melonjak seperti banjir pada saat ini. Dengan cepat berubah menjadi segel cahaya raksasa beberapa ratus kaki besar di langit. Di atas segel cahaya, riak-riak mulai menyebar keluar dan bahkan tanah itu tampak sedikit bergetar pada saat ini. Swoosh, segel cahaya terbentuk, dan tanpa sedikit pun berhenti. Ia melesat keluar dengan ekor cahaya yang terang dan cemerlang seperti komet, dan bergemuruh menuju Little Martin di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Sekarang ini adalah sesuatu yang sedikit pantas dilihat, namun, hanya itu yang ada di sana. Martin kecil menyaksikan anjing laut raksasa menembak ke arahnya. Sambil tertawa, dia perlahan mulai mengepalkan tangan ramping itu, menyebabkan api hitam keunguan menyapu. Di bawah tatapan kaget semua orang, itu berubah menjadi sepasang sayap kelelawar hitam besar keunguan raksasa yang lebarnya hampir seribu kaki. Sayap kelelawar yang menyala itu mengepak dengan lemah, menyebabkan angin kencang meletus melintasi langit dan daratan. Sementara ruang segera mulai melengkung dan berubah bentuk. Desir, setelah sayap kelelawar yang menyala terbentuk, tiba-tiba ia mengepak. Pada saat itu, itu tampaknya merobek ruang. Dan dengan keras menamparkan segel cahaya raksasa di bawah perhatian banyak tatapan menonton. Ledakan, suara yang sangat besar bercampur dengan fluktuasi yang sangat liar dan kejam yang tersebar di langit. Beberapa yang berdiri dekat dengan pertarungan segera disapu dan dibuang menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Retak, saat riak menyebar keluar, semua orang bisa melihat bahwa retakan tiba-tiba muncul di permukaan segel cahaya raksasa. Dengan, celah, terakhir, segel cahaya yang dibentuk oleh kekuatan penuh dari enam ahli tahap lanjut Profound Life Advance, hancur berantakan dengan ledakan keras. Ur, saat segel cahaya hancur, terangan teredam terdengar dari tenggorokan Sidong dan lima lainnya ketika pucat muncul di wajah mereka. Pada saat ini, teror akhirnya muncul di mata mereka. Orang-orang dari Yuan Ge tidak dapat menahan bahkan satu pukulan. Si Martin kecil memandang acuh Tak Acuh pada si Dong dan yang lainnya, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Kilatan dingin melintas di matanya, dan getaran samar mengguncang tubuhnya. Sayap kelelawar api raksasa yang tak tertandingi menghancurkan ruang lagi. Dan muncul di atas mereka dalam sekejap, sebelum dengan kasar menamparkan ke bawah. Bang-bang api hitam keunguan yang menakutkan membawa kekuatan mengamuk dan menabrak tubuh Sidong dan lima lainnya yang tidak dapat menghindar. Dengan kecepatan kilat, bunyi teredam rendah dan dalam terdengar ketika enam ditembak jatuh dengan sedih, sementara terus-menerus memacu darah di jalan turun. Aura mereka dengan cepat melemah menunjukkan bahwa mereka jelas telah menderita luka yang cukup serius. Kekalahan total, setelah melihat ini, serangkaian terengah-engah terdengar di kota. Enam ahli tahap mendalam-mendalam telah bergandengan tangan. Namun, mereka secara tak terduga masih menderita kekalahan total di tangan pria tampan ini. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kamu telah menyinggung gerbang Yuan kami. Di wilayah Suan Timur ini, Pasti tidak akan ada tempat yang aman untuk kamu. Meskipun kami berenam bukan lawan kamu. Gerbang Yuan kami memiliki banyak pakar seperti halnya awan di langit. Kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Sidong menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelum berteriak dengan suara keras. Terlalu berisik, tatapan Little Martin berubah sedikit beku. Ketika niat membunuh melintas di matanya. Seperti bila sayap tajam yang menyala. Sayap kelelawar yang menyala menghancurkan ruang lagi. Mereka berisi angin kencang yang sangat cepat dan ganas saat mereka memotong ke Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk membunuh mereka semua. Kamu, setelah menemukan serangan cepat dan sengit yang dilepaskan oleh Little Marten dan aura pembunuhan di dalam, wajah Sidong dan lima lainnya kewalahan dengan ketakutan. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Marten kecil akan benar-benar berani melepaskan pukulan membunuh pada mereka. Mundur dengan cepat, suara panik muncul dari mulut Sidong. Namun, wajah mereka menjadi pucat pasti ketika mereka menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah dikunci pada saat ini. Mereka hanya bisa mengangkat kepala, dan melihat dengan mata lebar pada sayap kelelawar yang menyala turun ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Lindong menyaksikan tontonan itu diputar di depannya. Namun, di detik berikutnya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia telah memperhatikan bahwa ruang di depan Sidong dan lima lainnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Detik berikutnya, tangan yang ramping dan adil mengulurkan tangan dari dalamnya. Dengan sebuah gerakan, fluktuasi yang tak terlihat tersebar keluar, dan secara langsung memaksa kembali sayap kelelawar Little Marten yang menyala-nyala. Siapa? Saat sayap kelelawar dipaksa mundur, sebuah tampilan serius akhirnya muncul di wajah tampan Little Martin. Matanya terpaku erat pada ruang terdistorsi di depan Sidong dan lima, saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Haha, kapan daerah suan timur aku menjadi wilayah Celestial Demon Martens? Jangan kamu berpikir bahwa kamu terlalu melihat ke bawah di gerbang yuan aku. Tawa acuh tak acuh perlahan terdengar dari ruang yang terdistorsi. Pada saat berikutnya, semua orang melihat sosok perlahan keluar dari dalam. Begitu dia muncul, langit dan bumi sepertinya tiba-tiba menjadi gelap. Fluktuasi yang tak terlihat memancar keluar, menyebabkan orang merasakan dorongan untuk berlutut. Itu adalah, di dalam paviliun. Ling Qingzu menatap sosok yang keluar dari ruang kosong. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan nafas. Salah satu dari tiga guru sekte besar Gerbang Yuan, Ren Yuan Zi. Di sampingnya, tangan seperti wanita cantik seperti istana itu mengepal erat Sementara dia dengan muram bergumam dengan sedikit kesulitan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 820, Ren Yuan Di langit, sosok perlahan berjalan keluar dari ruang terdistorsi sebelum berdiri di udara. Tidak ada fluktuasi Yuan Power yang memancar dari tubuhnya. Namun, tekanan redup menyebar keluar, membuatnya seolah-olah bahkan akan mampu memadat. Sosok itu mengenakan jubah ungu dan emas, dan memiliki rambut perak penuh. Matanya dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Namun, kulitnya adil seperti bayi. Pemandangan yang terasa agak aneh. Seluruh kota tampaknya telah menjadi sunyi senyap saat ini. Terlepas dari mana seseorang berasal, semua wajah mereka tegang saat ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan kuburan dan kengerian saat mereka menatap sosok di langit. Ren Yuanzi, kesunyian yang mematikan bertahan untuk beberapa waktu, sebelum sebuah suara yang menekan keterkejutannya pelan terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa dia, seorang ahli yang praktis di puncak di wilayah Suan Timur, akan benar-benar muncul di sini. Tiga master sekte besar Gerbang Yuan, di dalam wilayah Suan Timur ini, tidak, bahkan di dalam tanah ini, ada yang dianggap sebagai ahli kelas atas. Biasanya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pelatihan tertutup, dan itu sangat sulit untuk melihat mereka. Sebagian besar orang di Unik Devil Region hanya mendengar nama prestisius mereka, namun, mereka tidak pernah benar-benar melihat mereka secara pribadi. Di langit, ekspresi Kilei dan tiga lainnya berubah sangat jelek. Mereka saling memandang dan melihat keresahan di mata masing-masing. Di hadapan seorang ahli di tingkat Ren Yuanzi, bahkan mereka merasa agak tidak berdaya. Para murid Dao Sekte saat ini merasa agak panik. Bagi mereka, keberadaan seperti Ren Yuanzi mirip dengan legenda. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasakan teror dan ketakutan. Mendengar keributan dari belakang, kulit Ying Xiao, Xiao juga sedikit jelek ketika dia dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti jade, sementara kegelisahan yang intens muncul dari dalam hatinya. Ren Yuanzi ini memiliki status terhormat, dan sama sekali tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah. Namun, karena dia benar-benar menunjukkan dirinya, itu berarti bahwa beberapa hal mungkin tidak lagi mudah diselesaikan. Kakak, Ying Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan menatap Ying Huan Huan yang berdiri di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir memiliki kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Jelas bahwa dia juga merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, Ying Xiao Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghiburnya seperti ini. Untuk menemukan identitas Little Martin dengan sekali pandang, Tinju Lindung juga mengepal rat saat Ren Xuanzi muncul. Segera setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam. Ketika pandangan suram muncul di matanya, di sampingnya, api kecil dengan tegas menatap sosok di kejauhan. Rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya sudah berdiri seperti jarum. Dari sosok itu, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang tak terlukiskan. Ren Yuanzi tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan iblis tua sepertimu akan datang ke sini. Senyum di wajah tampan Little Martin menghilang sepenuhnya pada saat ini. Dia menatap sosok berambut perak, mengenakan jubah ungu dan emas, dan perlahan berbicara, "Tuan Sekte, kami tidak kompeten dan tidak bisa menyelesaikan tugas. Sidong dan lima lainnya muncul di belakang Ren Yuanzi setelah melihatnya, dan buru-buru berlutut." Mereka tampak agak ketakutan ketika mereka berbicara. Haha, untuk bertemu dengan Marten Celestial Iblis, kamu memang bukan pasangannya. Ren Yuanzi tertawa samar sambil memberi isyarat dengan tangannya. Visinya terkunci ke Little Marten ketika dia berkata, kamu harus tahu tentang dendam antara ras Marten Celestial dan kita, Gerbang Yuan. Karena itu, aku sangat ingin tahu. Mengapa kamu masih memiliki keberanian untuk membunuh anggota gerbang Yuan aku di wilayah Suan Timur? Petik 2. Aku akan membunuh jika aku mau. Mengapa aku harus membutuhkan keberanian? Kamu hanya berani mengadu di wilayah Suan Timur ini. Lihat apakah kamu bisa menunjukkan kekaguman sama sekali jika kamu meninggalkan tempat ini. Martin kecil menjawab dengan tawa dingin. Haha, kata-kata yang kamu ucapkan memang benar. Bahkan aku tidak akan dengan mudah pergi ke kota iblis. Namun, tempat ini bagaimanapun juga adalah wilayah Suan Timur. Ren Yuanzi tertawa lembut ketika dia menatap Little Marten. Kilatan dingin dan acuh tak acuh yang menyebabkan suhu di sekelilingnya menurun tajam di matanya. Karena kamu muncul di wilayah Suan Timur, tidak perlu bagimu untuk pergi. Mata Little Marten membeku, tubuhnya samar-samar bergerak. Seperti api hitam keunguan yang menghiasi langit yang menyebar keluar, aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu seharusnya tidak terbatas pada ini. Namun, kamu harusnya belum memulihkan semuanya. Saat ini, kamu bukan lawanku," kata Ren Yuanzi sambil tersenyum. Ketika Ren Yuanzi mengucapkan kata-kata ini, Martin kecil secara mengejutkan tidak membantah. Dia juga sangat mengerti itu, kecuali dia mendapatkan kembali puncaknya. Ren Yuanzi memang lawan yang tidak bisa dia lawan. Kamu harusnya adalah orang yang membunuh semua 500 murid Yuan Get. Aku, Lindong, garis pandang Ren Yuanzi tiba-tiba berbalik ke arah Lindong di kejauhan dan berkata dengan senyum tipis, "Mata Lindong sedikit mengeras saat dia menatap lurus ke arah Ren Yuanzi. Pandangan biasa yang terakhir itu begitu tajam sehingga seolah-olah itu bisa menembus jiwanya. Kamu benar-benar anak kecil yang kejam." Lan Yuanzi tersenyum, namun senyumnya tidak memiliki sedikitpun kehangatan. Niat membunuhmu terlalu berat. Kamu harus mengikuti aku kembali ke Yuan Gate dan benar-benar menekan niat membunuh itu. Setelah itu, biarkan Ying Xuanzi datang ke gerbang Yuan menerima kamu kembali. Petik dua. Ekspresi Lindong merosot ketika dia menjawab. Oh, sebagai Master Sekte Yuan Gate yang terhormat dan terhormat. Kamu benar-benar memperlakukan aturan yang ditetapkan oleh delapan sekte besar sebagai bukan apa-apa. Petik dua, aturan. Haha, <tuh> hal tentang aturan adalah bahwa jika kamu cukup kuat, kamu dapat mengubahnya jika kamu mau. Ren Yuanzi terkejut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa, melihat ke arah Lindong. Dia berkata dengan suara lembut, aturanmu yang disebut tidak memiliki kekuatan di mataku. Karena itu, kamu jangan mencoba menggunakan taktik kekanak-kanakan seperti itu untuk menghentikanku. Petik dua, ikuti aku kembali ke Gerbang Yuan, lalu biarkan Ying Xuanzi secara pribadi menjemputmu kembali. Saat kata-katanya muncul, Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya, dan ruang di sekitar Lindung tiba-tiba mulai melengkung dan mendistorsi. Kekuatan yang tak tertahankan dan menakutkan mulai muncul dari ruang angkasa. Bang, api hitam keunguan yang megah menyebar di langit. Bergemuruh saat tanpa ampun menghancurkan ruang yang terdistorsi dan menghancurkannya. Kakek Marten tidak setuju dengan kamu menyentuhnya. Wajah tampan Marten kecil itu sedikit bengkok karena dia dengan jahat menatap Ren Yuanzi dan berkata, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan lawan aku." Ren Yuanzi melepaskan tawa cuek, mengulurkan lima jarinya, lima pilar cahaya meledak dari mereka. Pilar cahaya menjerit, sebelum berubah menjadi penjara, dan menjebak Little Marten di dalam. Samar-samar, fluktuasi yang sangat aneh terpancar keluar dengan cara yang hampir tidak bisa dilihat. Mereka tampaknya memiliki rasa reinkarnasi, menyebabkan seseorang tidak dapat menentang mereka. Ledakan, api hitam keunguan yang menghiasi langit dengan gila membentak, ketika gelombang demi gelombang menabrak penjara pilar cahaya. Namun. Yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Dari kelihatannya, seolah-olah menuju reinkarnasi paling misterius di dunia ini, tidak dapat diguncang. Mengaung, wajah Little Martin terdistorsi sebagai gelombang demi gelombang serangan meletus darinya. Pada saat ini, matanya semakin merah. Detik berikutnya, raungan tajam tiba-tiba bergema keluar dari dalam api hitam keunguan mengerikan. Ledakan Ongan tajam terdengar saat api mengerikan di tubuh Little Marten meletus. Tubuhnya dengan cepat mengembang. Dalam rentang pendek selusin napas, cahaya hitam keunguan menyelimuti seluruh area. Seekor binatang buas raksasa titanic ribu kaki besar muncul di langit dengan cara yang menghancurkan bumi. Binatang aneh itu seluruhnya berwarna hitam keunguan, sementara sayapnya juga membentang ribuan kaki. Api sepertinya menyala dengan murid hitam keunguannya yang raksasa. Pemandangan yang sangat mengejutkan, bang! Cahaya hitam keunguan yang menghiasi langit memancar keluar dari tubuhnya yang besar, sementara cahaya kemasan samar tampak berkilauan pada sayap kelelawar hitam keunguan raksasa. Apakah ini Martin Surgawi di dalam unik Devil City? Tatapan yang tak terhitung banyaknya menatap kaget pada makhluk kolosal di udara, sebagai salah satu ras penguasa kelas dunia, iblis binatang. Itu jelas sangat jarang terlihat di wilayah Suan Timur. Namun, reputasi mereka terkenal. Sayap iblis emas keunguan, hehe. <tuh> Sepertinya kamu bukan Celestial Demon Marten biasa. Sudahlah, beberapa ahli kuat dari Gerbang Yuan aku telah mati di tangan ras Celestial Demon Marten kamu. Hari ini, aku akan mengembalikan sedikit utangnya untuk mereka. Ren Yuanzi melihat sayap Marten surgawi yang menutupi langit. Ketika keheranan melintas di dalam matanya yang lembut dan dingin, sebelum dia berbicara dengan nada lembut, mengaum setelah bertransformasi menjadi bentuk aslinya sebagai celestial demon, Marten. Kekuatan Little Marten jelas telah naik ke level yang sangat kuat. Kakinya yang raksasa menghantam penjara pilar ringan saat api hitam keunguan menyapu, akhirnya dengan paksa menghancurkan penjara. Bang, dengan penjara yang hancur. Sayap raksasa celestial Dimen Marten raksasa akhirnya membentangkan sepenuhnya. Api hitam keunguan dengan gila membakar tubuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti keturunan dewa iblis. Gemuruh, setelah berubah menjadi bentuk aslinya, Marten kecil menghadapi langit dan meraung. Sementara aura brutal muncul di dalam mata hitam keunguan raksasa itu. Dengan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, Api hitam keunguan berkumpul dan berubah menjadi tornado menyala yang tingginya ribuan kaki. Ledakan, temperatur naik dengan gila-gilaan pada saat ini. Karena semua orang menatap kaget pada tontonan di depan mereka. Pertempuran antara lawan tingkat ini sangat jarang bahkan di wilayah Suan Timur. Sudah berapa tahun sejak aku bersilang dengan Celestial Demon Martin. Aku akan bermain dengan kamu hari ini. Ren Yuanzi menatap tornado yang menyala yang melanda tanah itu. Di wajah yang seadil bayi itu, senyum lembut perlahan muncul. Segera setelah itu, dia merentangkan tangannya keluar. Semua orang merasakan kekuatan Yuan di hamparan dunia ini tampaknya memberontak sepenuhnya pada saat ini. Pertempuran proporsi epik benar-benar akan meletus. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku